Seekor harimau dan bebek terekam kamera seperti sedang bermain petak umpet di kolam. Video tersebut langsung viral dan netizen menilai bahwa video tersebut lucu sekaligus menebarkan bagi yang menonton. Ada netizen yang berkata, terserah orang mau berbuat apa dengan keputusan mereka, sebab akan ada orang yang selalu menertawai mereka. Video tersebut mungkin keluar sebagai video lucu yang menunjukkan mereka bermain petak umpet. Namun, sebagian orang menilai bahwa video tersebut bisa memberikan pelajaran kehidupan. Video tersebut dikaitkan dengan pelajaran bisnis. Bagaimana mungkin seekor harimau dengan ukuran fisik yang besar bisa dikecoh oleh seekor bebek? Penasaran bukan? Setiap kali ketika sang harimau mencoba menangkap bebek itu, ia menghindari serangan dengan menyelam ke dalam air. Video tersebut ditonton hingga 4 juta kali. Ini menjelaskan manajemen yang baik akan memberikan keuntungan bagi bisnis dalam bisnis kecil, gesit, dan cerdas. Itulah mengapa perusahaan besar perlu mengukir tim startup dan budaya startup dalam diri mereka sendiri untuk mengejar peluang baru, tulis Anan Mahindra. Netizen lebih banyak bereaksi terhadap caption daripada videonya. Video itu menjadi viral di Twitter dan mengumpulkan lebih dari 4 juta tampilan netizen berkomentar bahwa motivasi hebat untuk memulai hari pembelajaran lainnya adalah mengelola dan bertahan selama masa-masa sulit dan mencari peluang seorang pengguna menjelaskan bahwa bebek memiliki keunggulan tersendiri karena berada di air dan tidak akan secepat di darat sehingga lingkungan kerja juga penting tahukah kalian sob harimau adalah hewan buas pemakan daging yang berukuran besar Memiliki cakar tajam, gigi taring yang kuat, bulu belang berwarna oranye, serta ekor yang panjang. Harimau memakan daging dengan cara memangsa hewan lain untuk dapat bertahan hidup. Namun, tahukah kalian mengapa harimau memakan daging yang masih mentah? Kira-kira kenapa ya? Eh, tapi tunggu dulu sebelum lanjutkan videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jawaban lucunya mungkin karena harimau tidak bisa memasak, karena tidak seperti manusia yang memiliki kecerdasan tinggi yang bisa mencari cara untuk memasak. Harimau cukup pintar untuk berkomunikasi dengan sejenisnya, menandai teritorinya, menyusun strategi berburu dan kecerdasan ekologi yang tinggi. Namun harimau tetap kurang pintar untuk dapat memasak makanannya, sehingga memakan langsung mangsanya secara mentah.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 Harimau kemudian akan memakan mangsanya selagi masih baru. Hal ini untuk menghindari bakteri pembusukan yang muncul jika daging mentah tidak langsung dimakan. Harimau bisa memakan daging mentah tanpa sakit perut. Terlebih lagi, harimau memiliki sistem kekebalan tubuh yang tinggi dan juga indera penciuman yang tajam. Sistem kekebalan tubuh menjaga harimau tidak sakit walau memakan daging mentah yang mengandung bakteri.